Ah, oh Oh God, God, God! God. Oke Jatih jembatan disiapkan Hampir guys, kere, kere, kelihatan nggak semua, kere, oke awas kari kayu depan depan nang depan datar pak wah jauh keras loh, kari lebih keras dari punya mu depan bukan nyawa ya eh. enggak harus jauh Kalau ada hmm masih jauh kayak kali ini abis ini nanjak soal maka dong, maka dong tapi maka dong rim rusak awas nih luas nih sawung dimana ya Bismillah. yuk turun Aja, ah, ah, <coughs> <coughs> ada. Yeah, Sampai jumpa. Kita lagi? Santai. Santai santai. <laughs> eu o Pris lagi coy kanan kanan kanan kanan Kanan kanan. Aidan. Mantap ya. Ngobang! Ngobang! Ngobang! Ngobang! Undan Undan nih. Oi, Yo. franchise. Kanan kanan kanan. Kanan kanan kanan. Yuk dah. Sial. Cepat, cepat. Gerak, Wah, salah. I'm Pak. Tenang Pak. Pak? Oh, tak. kata